kisanya itu begini le, gue sekolah sing pinter, sok nek neng SMA butuh masuk neng kota Jogja, nek gue pinter, sok iso lo dokteran, tapi yang diharapkan bukan kok jadi dokternya enggak mas Gun. Oh iya. Sok no ke pinter gue dapikan kanjeng dan tuh menggung. Gue oh, iya. falsafai papat, setunggal sabar. Nomor dua nari moing pandum, nomor tiga andap asor, nomor empat prasojo. Para sumber kita kali ini adalah Dr. Sutiryajo, dokter spesialis mata. Uh, terima kasih, dokter Sutiryajo sudah berkenan uh, hadir nah, di. Pernah, di bodohnya, Papa, ah, su sudah berkenan hadir di podcast kali, kita kali ini. Uh, kita mulai aja. Uh, terima kasih. Uh, <lapan> dokter Sutiryajo bisa cerita tentang latar belakang keluarga. Iya. Ya, terima kasih, Mas Gun. Saya ini gini Mas Gun, saya ini dokter Jowo Deso yang kebetulan jadi dokter, ya. Yeah. <laughs> kalau Mas Gun dokter kota namanya. Oh. <laughs> ya, yeah. sehingga saya itu menempatkan diri saya itu sebagai orang Deso. Pada waktu kecil saya itu dibesarkan di kota kecamatan Pakem, Sleman. Mungkin Mas Gun enggak biasa dulu yeah, ya. karena dekat Jogja, ya. Yeah. Ayah saya itu seorang uh, PNS di Kabupaten Kulon Progo, ya. Yeah. Oh. Ya, yeah. kebetulan beliau itu di bagian keuangan. Kalau sekarang mungkin ya Ya kasih apa-apa gitu ya. Tapi karena waktu itu itu semua PNS daerah DIY itu diberikan gelar, sehingga bapak saya itu diparingi gelar anu ya menempuh abdi M Keprajen, gelar pun Raden Wedono. Nama saya Arjo Prasunoto. Nah, didikannya itu betul-betul Jawa asli, mas Gun. Apa pesannya itu begini le. Koe sekolah sing pinter, sok nek neng SMA butuh masuk neng Kota Jogja. Nek kue pinter sok iso mlebu kedokteran, tapi yang diharapkan bukan kok jadi dokternya enggak, Mas Gun. Oh iya. sok no ke pinter kuwi dadi Kanjeng Raden menggung oh. <laughs> Ini alhamdulillah, Mas Gun, sekarang pangkat saya tuh Kanjeng Raden Arya Tumenggung. Oh. <laughs> ini bener-bener tuh jadi, Mas Gun. Ya, ya, bukan ya, ya. umuk loh ya. Ya ya ya. Iya, ya. ya, bukan umuk, ya, tapi itulah barangkali ya. Bapak saya ini apa ya, mungkin ya anu ya, Ndungonya juga, ngeragatinya juga kemudian ibu saya itu Buta Huruf, hmm. asli Mas Gun ya, ya Buta Huruf, ya. zaman 1964, itu ya 1965 kan gestok ya, ya, ya 1964 itu kan kenceng-kencengnya pemberantasan Buta Huruf dulu hmm. Bung karno ya, ya, ya, ibu saya itu termasuk yang diikutkan uh, meniko kok, uh, kursus Buta Huruf di Balai Desa misalnya gitu hmm. ya saya lihat memang uh, kenapa ya Uh, ibu saya itu sepuh-sepuh, ya, di, ada tentornya di, apa ini, Balai Desa. Kalau pulang itu sebetulnya saya lihat, ya, belum bisa, Mas Gun. Suatu yeah, pernah, yeah. ini, saya suatu, yeah. suatu pernah, ini, ya, ini guyon, ya. Yeah, yeah, yeah. Ibu saya itu saya tunjukkan anu gambar Raden Harjuno. Oh. Danoko, ya? Ya, yeah, ya, yeah, Nah, terus, di si bawah itu saya tipek ya, saya busa, yeah, saya yeah. tulisi Harjuno. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, ibu saya, saya tes bu. Iki wacananya apa bu? Dia itu beliau dengan PD membuat. Oh iki wacananya Jano Kong. Wah <laughs> <laughs> yeah, yeah. oh, Mas Gun ini ya saya yeah, ini ya, anu ya hanya ngobrol diantara yeah. yang di post di podcast Mas Gun ini kan semuanya top top ya. Wah, <laughs> enggak. Yang nggak top cuma saya ini. Wah, Ompong dan peyat <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah, Ya, itu saya lagi ini Mas ya pendidikannya ya, ya. ayah saya itu memang banyak falsafah Jawanya ya walaupun ya orang Islam ye, ye, ya, ya itu yang ditanamkan kepada saya dan kakak-kakak saya dan dari saya waktu kecil itu wong urip kuih falsafai papat setunggal sabar nomor dua nari mohing pandum, nomor tiga anak asor nomor empat prasojo nomor Sebetulnya kalau saya lihat itu sebetulnya kan ajaran Islam ya, Abu Gun. Ya, ya, ya. Sabar itu kan di dalam Al-Quran ya asobru as itu atau as atau atau sabar. Berusaha dengan tekun tidak mengeluh itu sabar. Kemudian nari moing pandum itu konaah. Ya, ya. Nari moing pandum itu kalau sudah kita berusaha, kok gusia Allah maringinya itu ya sudah itu. Bukan di atas itu jatah kita. gitu Pak Abu Gun. Ya iya. Setinggi tingginya saya ya. Tidak kayak seperti Pak A lah ya. Tapi kan setidak-setidaknya, kalau kita tenteram sudah, sudah, sudah itu sudah. Sudah baiklah kan karena kita nari moing bantu. Kemudian yang ketiga, anda asor Orang itu harus meng, apa ya, terhadap orang lain harus rendah hati. Jangan merasa tinggi, jangan merasa pintar, jangan merasa bagus, jangan merasa suge, ya. Nah, tapi jangan rendah diri. menaik rendah diri itu kan eh, eh, apa ya, eh, takut ya ya kalau rendah hati itu sebenarnya kan e, e, punya ilmu enggak dikelihatankan punya harta enggak kan, kecuali itu sedekah dan sebagainya yang, ter, e, yang terakhir yang nomor empat itu adalah prasojo prasojo itu kalau saya lihat di dalam bahasa Arabnya Arab itu basit-basit itu sederhana Mas Gun. Hmm. kalau kita punya uang satu juta Mas maaf bencana ya gaji oh, yeah, yeah, aja. Yeah, yeah. itu tidak semuanya dihabiskan untuk belanja dipontrol-pontrol, ya, sepertiga, seperempat barangkali untuk ngeragati putranya, seperempat barangkali untuk kesehatan, seperempat barangkali untuk, apa ini, uh, kehidupan sehari-hari, seperempat barangkali untuk kalau di dalam proyek, ya, yang apa ini, yang uh, apa, hal-hal tak terduga itu. Nah, kalau tidak ada hal-hal tak terduga, barangkali bisa untuk ngelencer. Kira-kira yeah. <laughs> gitu ya, Mas Gun? Ya, ya, ya. Ya. Sekarang mulai dengan berandai-andai ini, yeah. bila Dr. Sutriajo bisa memutar waktu dan yeah. ketemu dengan Sutriajo yang muda, yang baru yeah. lulus SMA itu, kira-kira yeah. uh, nasihat apa yang mau diberikan? Ini bukan sok pintar lagi nih, Mas. Oh iya, ya. ini kan untuk <laughs> untuk <laughs> <Sutri Hajo laughs> muda ini. Iya, <laughs> kadang-kadang itu sebagai orang tua itu kita sekarang itu kalau ngelmu umum itu kalah dengan anak-anak. Tapi toh di dalam pergaulan dengan masyarakat itu... Uh, anu ya orang-orang tua itu tetap anu lah bergunalah untuk anu nasihatnya untuk anak-anak. Nomor satu ya teruslah bekerja dan belajar, jangan menyerah, never give up. Ye. karena apapun cita-citanya di fakultas apapun persaingannya ketat. Yeah. Yang kedua tetaplah berbagi kepada orang tua. Ye. kemudian tetaplah berbagi kepada guru atau orang-orang yang membimbing kita. Karena restu orang tua itu, yaitu ridho Allah, itu ridho orang tua. Yeah. Jadi, ridho orang tua, ridho Allah. Kalau kita berbagi kepada orang tua, insya Allah, khusyai Allah, men menopong, yeah. men men mengabulkan. Hanya mengumpulnya, kadang-kadang, kan jangan apa ini, ya, jangan uh, patah semangat. Tidak diterima sekarang, kadang-kadang, kan tahun depan diterima gitu yeah, Mas Kadang-kadang ada gitunya, yeah. atau mungkin tidak diterima di sini. Diterima di fakultas lain, menurut kami, menurut saya, ikuti aja lah. Cintai apa yang diberikan Allah kepada kamu, barangkali itulah takdirnya. Kalau kita cintai, insya Allah kita akan bahagia di situ. Ya Mas Gun, saya yeah. dulu cinta oh, mau ke DPE, lu, tentang motor. ya sekarang ya ini, ini gambar motor ini Mas Gun. Oh iya <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. Kelihatan ya Mas Gun ya Iya iya kelihatan. Ini guyon guion, artinya yeah, yeah. kan saya, ya dicintai lah. Ini saya salah, salah satu ya saat tadi saya tadi anak saya tawangin, papa nggak gopoh ini <laughs> ya, gak apa apa. Ini harta umum sahabatku dokter Gunawan Sjati MPA aja gitu. <laughs> Kemudian ada lagi Mas Gun, iya. Ya. Uh, anak yang pandai itu tetaplah apa ini ya, tetaplah hormat, tetaplah tawadu, tetaplah rendah hati. Bosoni pun apa ini Jawi, pintro tanpo ngelmu. Sugio tanpa bondo, menango tanpa ngasorake, nguluruko tanpa bolo, ya, ngaceng muntumale. E... Dikdayo tanpa aji, jadi kita pandai, tapi jangan memperlihatkan kepandainya umum, gitu, ya, ya. ya, pinter, apa, uh, suge, umukkan kesugiannya. ternyata suge-nya pengtuwane, ya, maaf lah, masalah, ya, ya, ya, ya, ya. Nah, yang kemudian suguh tanpa bondo, yang terakhir yang tidak boleh itu jangan sampai utang tanpa membayar. Ya ya ya ya. Karena itu wajib manggilnya. Kalau kalau sekarang kan itu banyak tip kolektor itu. <laughs> <laughs> oh. <laughs> yeah, yeah. Alhamdulillah saya tidak pernah didatangi ya. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> Uh, ini sekarang yeah. Selain kedua orang tua yeah. Siapa orang yang paling berpengaruh Dalam kehidupan Dr. Sutri yeah. Yang nomor satu sebenarnya kakak saya Yang saya ceritakan tadi Jadi yeah. kakak saya itu karena apa ini uh, uh, Umurnya agak selisih banyak dengan saya Itu Sehingga pada waktu Saya sudah mahasiswa itu Banyak membimbing dan juga banyak menelpon ya. secara ekonomi itu banyak membantu. Hmm. Karena ibu saya pensiunan, ayah saya sudah sedo. Hmm. Ya namanya di desa itu ya sawah ada sedikit lah, tapi tidak cukup, Mas Gun. Ya, hmm. sehingga saya pernah ingat betul pada waktu saya lulus penyakit mata itu untuk skripsi itu, Mas Gun. Hmm. Itu mungkin bisa untuk contoh kepada anak-anak kita. Ya, ya. Kami sampai jual motor. Hmm. Motornya itu motornya kakak saya. <laughs> <laughs> Jadi saya itu setengah berutang putih ya. Ya, ya. Sehingga sekarang kalau ada ponakan saya yang apa ini ya, memerlukan, Dah, untuk apa ya, kita bantu dengan ikhlas, ya, ya. Saya itu saking baiknya kepada kakak kak saya yang membantu-bantu ini, pada waktu itu saya pernah uh, ini ya Mas Gun bekerja di offshore drilling itulah kita yeah, di yeah, yeah. Ya ya kan offshore ya yeah, yeah, dari yeah. Natuna turun dari <laughs> apa ini Lapangan Krishna dari Lapangan Arjuna kalau dari lapangan apa ini eh uh, di papan itu kan turunnya ke Surabaya jadi yeah, yeah. kakak saya itu di Bandung. Hmm. Jadi setiap kali turun dari wilayah barat, saya turun Jakarta tuh pasti mampir ke Bandung. Biasa hmm. ya, saya hanya sungkem ya Mbak kenoleh sedikit. Ya karena waktu itu kalau anak apa ini ya, anak bujang itu offshore kan duitnya agak banyak ya, yeah. <laughs> ya ponakannya ditinggali ya ini guyon, tapi mungkin yeah, itulah yeah. salah satu anu ya supaya hati saya itu tenang artinya walaupun tidak balas budi dalam apa-apa saya membuat hati kakak saya itu tenang ya yeah. ya yeah, sekarang saya beliau sudah situ salah satunya mm. saya selalu baca kan apa sesudah uh, sholat ya yeah. ya yeah. itu uh, ya yeah. uh... Dr. Sutrihajo, uh, kalau bisa, ini berada anda ya, yeah. kalau bisa ngobrol dengan tiga orang tokoh, ya, tiga tokoh yeah. ya. Kira-kira yeah. yang sudah meninggal atau yang masih hidup, kira-kira siapa yang Dr. Sutrihajo pilih itu? Ya, yeah. Mas Gun, mohon maaf, saya mau mengatur Mas Gun. Yeah. Mungkin ini agak peka ya. Ya, yeah, ya, yeah, silakan. Uh, uh, yang nomor satu, yeah. Masih kepada Rasulullah SAW. Hmm. Rasulullah Muhammad SAW. Yeah. Karena tanpa beliau, saya tidak akan menjadi Islam. Hmm. Yang sudah membuka kolbu saya dari Zahiliyah, kalau tidak dibimbing, masuk ke dalam al-Islam mulia raya. Tapi untuk teman-teman yang non-muslim, monggo. Ya, yeah. saya karena saya muslim, itulah. ya. Kemudian nomor dua begini, Mas Gun. Ini yang saya atur ke Mas Gun tadi agak ya, peka. Hmm. Yang ingin saya temui itu adalah guru mursid saya, oh. guru torekat saya, torekat hmm. saya. Ya, ya, ya. Beliau ini sudah berlindung, sudah sedo sekarang. Hmm. Dulu beliau tinggal di Medan. Hmm. Sekarang peranginannya, kami menyebutnya peranginan, makamnya itu ada di Depok, Jakarta. Oh. Nah, nanti tanggal 20 Juni ini, insya Allah saya swan ke sana. Hmm. Ya. Namanya ziarah kubur, Mas Bun. Ya Iya, iya, iya. Ya, jadi guru kita tarekat ini adalah yang membantu kita, yang memimpin kita, kolbu kita di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam Islam, -Mu -Mu ya, Gun? Ya, ini ya, ya, ya, ya. Uh, ini ilmu umum masjid ya, ya. Ada syariat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Orang yang ketemu gusi Allah kan yang makrifat. Ya. Nah, orang makrifat tanpa syariat tidak mungkin. Iya, yeah. tapi orang yang syariat bisa makrifat mungkin saja. Misalnya ada salah satu presiden kita yang bukan sarjana, kok ya bisa. Tapi kan satu di antara sekian juta, kebanyakan itu ya presiden ya sarjana-sarjana. Seperti kita sekolahnya kan ya dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Kebetulan saya dulu belum ada TK, Mas Gun. Ya, Mas Gun sudah ya? Sudah, sudah, sudah ya. Saya yeah. belum ada TK, Mas Gun karena oh, saya ya. di desa ya. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. yeah. Nah. Guru kita ini kan guru tarekat yang membimbing kita, kalau kita di dalam bermunajat pada Allah Subhanahu Taala sehingga mendekati untuk e, ke arah makrifat itu. Tapi, orang yang tanpa syariat tidak mungkin makrifat. Orang yang syariat tidak melalui tarekat mungkin makrifat juga. Jadi, kita tidak boleh menopang sih, e, tidak boleh apa ini, e, harus ini, harus ini, enggak. Semuanya kita betul. ya ya Kira-kira begitu. Lajeng Uh, guru kami ini, ini mursid ke-35 di bawahnya Rasulullah. Hmm. Ya, Tetapi, ilmu beliau ini diturunkan, diijazahkan, bukan seperti kita dijazahkan lulus dokter. Mas Gun mendapat apa ini? Jasa dokter lulus MPS mendapatkan ijazah MPS, tapi dijazakannya itu adalah kolbu yang saya sebagai murid itu tidak tahu, hmm. bukannya taklit, bukannya. Manut, boleh bertanya, tapi ada batas-batasnya pertanyaan itu di mana. Nah itulah yang, yang apa uh, yang uh, yang apa ini, yang saya ikuti dan saya kini, kelihatannya hati saya dengan itu, itu menjadi tenang. Jadi orang itu menurut uh, senior- senior kita, kalau kita beragama itu tenang, hidup kita, Ya bahasanya baik tuh sakinah mawadah rahmah, yah, mawadah dengan istri ya baik, dengan anak ya orang sunan, ya dengan tetanggonya dudang pak rt yang mangkat gitu, Nah, ono duit ya tinggal urunan, ya sing ikhlas gitu, ya mas ya. gun, apa zakatnya dikeluarkan, kalau upah duit ya, naik gaji itu kan, kalau kita bisa melakukan kan tenang loh, ya, ya. nah menikah kira-kira begitu. Yang ketiga, ya, ya. nah menikah untuk untuk mana ya, untuk babakan otak ya yang saya kegumi itu terus terang bungkarnya mas guni. Iya, hmm. barangkali teman-teman di podcast terdahulu kalau saya sering mengikuti podcast-nya mas guni, anu ya banyak mengidolakan beliau lah. Saya juga beliau karena beliau itu apa ya berani dan apa menyo uh, apa ini kerja keras. Ya bahwa kata beliau itu si marhen itu berani kawin hanya berbekal periuk dan tikar dan pelanga. Iya, iya. Nah saya dulu udah jadi dokter 5 tahun belum berani kawin tuh Mas Gun. <tuh> <tuh> jadi saya itu udah di Pusmas 5 tahun <tuh> baru berani ngelamar ya. <tuh> Ada tahu ribet pakai apa? Ya, tapi enggak apa Mas Gun ya itu. Ya memang saya termasuk saya kagum itu ya hebat lah pergerakannya itu. Kalau kita baca di bawah bendera Suruk revolusi itu tapi saya sendiri ya lihat judulnya toh mencari bukunya juga tidak pernah tapi kalau dari baca di di bahasanya wayang itu carangan-carangannya ya saya ikutilah kebaikannya beliau itu. Ya mohon maaf tapi ini anu ya pendapat tiba saja. Iya iya. Ya. Ya. Ya. Nah ini <coughs> sekarang kalau kita bisa meniru apa? Dr. Habibie Profesor Habibie, ya. BJ Habibi, Habibi. Ya. Beliau kan membuat film itu tentang ya. Ya. Uh, hidup beliau dengan Bu Ainun kisah cintanya itu. Ya. Kalau Dr. Sutri Hajo kalau buat film kira-kira sedang -kira apa itu temanya itu? <ini? tuh> Pertanyaan ini saya susah jawab ini, Mas Gun. <tuh> ya begini ya, saya bukan orang seni ya, bukan orang sastra, bukan orang apa besok ya, saya orang anu aja lah. Punya ilmu mata aja mungkin ya, sak kuku ireng ya. Ya. Ya. ya, Tapi begini, kalau saya uh, sebagai eh uh, dokter mata ya Mas Gun, ini ya, mungkin ya. saya menganukin ya, me Anu kendata sedikit ya untuk mata. Iya iya, silakan, ini, silakan. Ini. saya sebentar. Eh, uh, saya sebagai dokter mata itu kalau problem kita di negara kita sekarang ini kan angka kebutaan masih tinggi mas Bung. Hmm. Menurut uh, survei dari teman kes, ya, mungkin dulu mengen bagian, uh, bagian mas memang ya. memang memang memang memang memang memang memang Ya, itu angka kebutaan itu ternyata sekarang ini masih memang uh, persen. 3 memang memang memang persen dari ini adalah katarak Oh. memang ya. 81 persen, jadi kira-kira 22,4 persen itu katakan mas Gun, yang di survei ini batasan visusnya atau penglihatannya adalah kira-kira 3 per 60 atau penglihatan jari 3 meter yeah, yeah. Ya, dari jarak pasien yang diperiksa. Padahal orang normal itu eh, melihat jari dari, 6, eh, dari 60 meter. Iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Jadi kira-kira kalau visus 3 per 60 itu kira-kira penglihatannya hanya seper20-nya orang normal. Selain ini dinamakan buta sosial Mas Gun, ya, social ya. blindness. Ya. Kemudian selain itu ada uh, uh, industrial blindness. Itu buta industri, buta industri. Penderita atau pasien dengan koreksi maksimal, misalnya sudah berkacamata minus 8 atau sampai minus uh, 10, visus hanya 6/30, Snellen itu ya ya. Kayaknya nomor 23 dari depan itu berarti dia sudah tidak cakap untuk mengerjakan industri. Artinya nanti kalau penglihatan yang karena terbatas, uh, bekerja di mesin berbahaya. Ini di industri hanya boleh dikerjakan di daerah-daerah yang uh, tidak berbahaya dekat dengan mesin atau dengan, dengan listrik yang gitu. Itu namanya uh, industrial blindness atau school blindness. Yang kedua, ini tadi, yang social blindness itu. Buta sosial itu 3 per 60 atau 2 meter, per, uh, 2 meter uh, jarak uh, jari. ya. Yeah. Yang ketiga adalah ophthalmological blindness. Sebetulnya ophthalmological blindness itu yang sering dikatakan oleh awam buta ya ophthalmological blindness ini hmm. sudah tidak kelihatan apa apa di center gelap terang tidak kelihatan bayang-bayang tangan tidak kelihatan jari tidak kelihatan ini sebetulnya ophthalmological blindness. Nah survei ini eh, yang saya sebut tadi itu batasnya yeah. adalah social blindness. Ya sebetulnya. Eh, Pasien atau person yang visusnya hanya 2 meter jari ya, ya. ini sudah memerlukan bantuan orang lain. Bantuan orang itu artinya kalau beliau jalan ke apa ini jalan umum harus dibantu orang terdekat putranya, ponakannya, suaminya, istrinya, tetangganya. Ya, kalau kebetulan dia jalan sendiri eh, apa ini eh, kesenggol sepeda motor atau sepeda pancal misalnya, ya. Ini sebetulnya yang sering disalahkan, kan? Sepedanya ya, you know, Mas Gun. Iya, iya, iya. Kalau itu sepeda motor, yang disalahkan sepeda motor, yang yeah, betul, betul, betul, betul, betul. Beliau yang salah. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Ini orang yang ini sudah dianggap sebagai buta dari Katara juga. Kalau sudah, yeah, yeah. Uh, terutama itu di bawah dua meter. Apalagi kalau yang, kalau dengan, uh, sekarang pelayanan Katara yang modern dengan Fakou Emulsifikasi, dengan lensa tanam yang canggih itu enam offices di Pendawaan Channelen satu dua itu masih kelihatan sudah bisa anu sudah preservasi dan hasilnya baik. Kemudian untuk buta yang buta yang nol tadi Mas Gun ada standar internasional yang memakai tongkat putih itu. Iya iya. Ya. Nah tongkat putih ini harus harus dihormati oleh uh, menapa ya uh, pemakai jalan ya. ya Artinya ya. kalau beliau ini walaupun dia ke tengah jalan ya harus di harus berhenti ya, ya. pemakai jalan yang bermotor atau tidak bermotor ya, ini ya, ya. kalau perlu ya dibimbing di apa dipinggirkan, gitu. Hmm. Kemudian Mas Gun, untuk apa ini tadi? Uh, saya, anu ya, ingin menyampaikan, or, saya pernah menolong orang buta, ya. Orang buta. Hmm. Di RS Anju. ya, Bapak ini, visus itu tinggal satu atau dua meter. Ya, datang dari luar Kota Nganjuk, kira-kira jarak 2 kilometer ke rumah sakit itu, itu tiap hari berjalan, Mas Gun. Hmm. Ini sebelum saya pensiun ya, ya ya, kira-kira ya. tujuh -kira tahun yang lalu lah, ya ya. Nah, karena beliau itu tidak mempunyai kerja tetap dan istrinya itu juga apa ini eh, lumpuh, sehingga kelihatannya beliau kalau kontrol ke rumah sakit itu, sebenarnya ada dua ini ya, dua maksud ya. Yang satu minta obat, yang kedua minta sangu. Hmm. Karena harus, kan ya kita yeah, yeah, dokter yeah. itu kan harus peka, ya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, suatu saat saya ini dilehekan Gusti Allah, ya. Yeah. Hmm. Bapak ini pulang ya. Iya yeah, iya. Yeah. Mau pulang. Kebetulan itu pasien terakhir siang, udah yeah, jam satu yeah. gitu. Karena sudah Bapak ini eh uh, uh, habis pasien walaupun uh, belum kantor pulang, saya izin pulang sebentar nganter Bapak itu. Ya. Yeah. Nah, Kemudian di depan rumah sakit itu kan banyak perawat, ya. ya, ya. Dokter, dokter, anu namanya itu uh, apa ini? Uh, rajin, uh, apa ini? Baikan, nganter pasien, <laughs> Mbak, pasien Mbah Mian ini buta, mbak. Ya, akan saya antar betul sampai ke rumahnya. Di pun Mas Gun, ya, saya ya. ada anu, ya, rasa sombong untuk apa ini ya? Untuk mengatakan kepada teman perawat itu ya. Di sampai di dekat rumahnya itu kan dengan itu kan nganjuk, namanya kota angin nih ya, Mas Gun. Anginnya itu kalau musim kemarau itu dari selatan, oh. ya bulan Juli, Agustus, ini September itu dari selatan. Nah Bapak itu karena di kiri saya keluarkan dulu, hmm. ya, kemudian hmm. saya keluar dari ruang supir, ya, ya, ya, ya. Dilalah remote saya itu ketinggalan di dalam, oh. ya, kemudian ya, ya. kena angin nutup, ya, ya, ya, ya, enggak bisa dibuka, oh. ya. Ini menandakan bahwa mobil saya itu mobil kuno Mas Jun. <laughs> saya ingat betul. Mobil saya waktu itu Hyundai Getz, ya. Hmm. Kalau mobil sekarang kalau remote kita taruh di dalam kan enggak mau kunci, Iya, iya, iya, iya. Itu terkunci. Masyaallah subhanallah gitu. Ya akhirnya saya minta tolong apa ini enggak bawa HP lagi waktu itu, hmm. ya. Minta tolong orang untuk datang ke rumah saya mengambil kunci saya baru bisa anu baru bisa di baru bisa dibuka, ya. Dan itu mungkin peringatan bagi saya, orang itu tidak boleh sombong, ya. Walaupun pertolongannya itu hanya, ya, kecil sekali, ya, Mas Gun? Ya, ya, tetap ingatlah sama kusirkan Allah, ya. ya. ya. itu ya, Gun? Iya, iya, eh ya. uh, Kalau ini semua orang kan pasti meninggal ini, ya. Kira-kira ya. Dr. Sutriaco ingin dikenang sebagai apa ini? Uh, saya begini, Mas Gun. Tidak usah dikenang sebagai orang pandai. Tidak usah dikenang sebagai orang kaya. Tidak usah dikenang sebagai orang sakti. Orang baik ajalah lah. Uh, yeah. Baik <laughs> artinya, uh. ya. Saya baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan ponakan. Kalau kalau ada bantu ya bisa bantu apapun dengan Pak RT saya dipanggil ya datang, kalau bendera RT rusak saya juga ikut me, apa ini peduli lalu lampu masuk ke gang rusak saya juga. Saya kadang-kadang malah minta di apa ini beritahu ya siapa tahu saya bisa bantu sedikit-sedikit lah. Nah, kemudian apa ini kalau saya di depan rumah nyapu itu ya saya Pak Walaupun sedikit saya sanggup mas Yun, sanggup sedikit. nanti kalau ada orang apa ya cari rongsok-rongsok itu ya ya saya sanggupnya lah. Di jalan ada bapak tua kok eh, apa ini eh, jualan dorong kereta bakso. ya ya anulah dengan ikhlas saja lah, nggak usah dilihat nominalnya. Ya mudah-mudahan ya Gus me Mersani kita bukan dari nomenklas tapi dari keikhlasan kita itu aja. Ini. Ini. Oke. Uh, apa pertanyaan yang terlewat belum saya tanyakan ini, Pak. Iya. Ya. Apa yang ingin ditanyakan sebenarnya? Mohon ya. silakan. Nah, Mas Gun. Nomor satu Mas Gun. Sebetulnya saya ingin ceritanya. Iya. Silakan silakan. Nama saya itu kan Sutriarjo. Iya. Ya, yeah. Su itu Linwe. Ya, yeah, ya. Yeah. Tri itu karena saya nomor tiga, jadi oh, selamat. Oh. Ya, yeah. yeah. mudah-mudahan penjangkanya orang tua itu saya ini mudah-mudahan menjadi anak yang anak nomor telus yang ya rotok Linwe punjoleng apa apa, apa itu dikit itu loh Mas Gun. Yeah, yeah, iya yeah, kan yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi ada yang tinggi jadi bupati, ada yang limurnya yeah, jadi gubernur, yeah, ada limurnya tinggi yeah. jadi Bapak Presiden Jokowi lah. Ini kita, ya, ya, ya, ini dikit-dikit ya, ya, aja lah. Ya, ya. Yang penting kita, apa ini. Dan kalau saya melihat diri saya sendiri ini sekarang ya insya Allah mudah-mudahan uh, ini ya, uh, sudah cukup lah. Nggak anu, usah tinggi-tinggi, tapi kita uh, bersyukur dengan keadaan kita. Kalau di dalam apa ini, Al-Quran itu ada surat Ibrahim ayat 7, itu bunyinya mohon maaf kalau saya lafasnya agak salah nih. La insha kartum la ajitanakum Wa la inkabartum inna azabillah Satid, artinya pun eh, Yang siapa bersyukur Kepadaku Allah, ku tambahin Nikmat, yang siapa Kufur, ingat bahwa Azabku ini pedih Lah mudahan, kita Mas Gun, saya ini termasuk orang bersyukur Cara bersyukur juga Bermacam orang, saya aturkan tadi Ya berbaiklah kepada sesama Dengan sebatas kita masing-masing ada yang banyak, ada yang sedikit. Katanya kalau banyak itu tidak uh, ikhlas itu tidak diterima, sedikit ikhlas diterima. Tapi kalau menurut Mas Gun kan harus banyak dan ikhlas ya? Iya, betul. <laughs> <laughs> betul ya? Iya, <laughs> <laughs> ya. Kemudian pertanyaan apa Mas Gun yang tadi belum anu ya? Yang belum ditanyakan eh, ya? Belum ya. ya? ya, ya. So, Saya begini Mas Gun. Saya ini orang Jawa asli pak Saya ingin ditanya, bagaimana menyikapi keadaan sekarang ini? Ya, silahkan, silahkan. kalau kita ini, kalau kita ini gantung yo ya gantung-gantung, ya gitu. Ya, dengan tanggung, kadang-kadang rakur Kalau dengan nyonya itu biasalah tapi ya lima menit, woi, habis itu, ya gantung lagi, gitu. Ya, ya, silakan silakan ya, Nah, ya, gini, Mas Gun. Kalau di dalam, anu, ya, serat, kalau tidak itu, kalau menyebut juga orang-orang itu, Menyebutkan bahasa sekarang ini udah zaman Kalau di dalam bahasa al qurannya zaman akhir Ya, di dalam kalau tidak itu dikatakan Amenangi zaman idan Ewoyo yang Kang tanedan datan keduman Boyo kagungan milik Ning sak bejo sing edan Isi bejo ingkang eling Sak bejo sing lali Isi bejo enggang eling iling mas foto Jadi kita uh, Walaupun apa ini ya uh, uh, keadanya begini harus tetap ingatlah yang nomor satu diingat itu ya kalau saya sebagai musim ya khusia ya, Allah subhanahu SWT Al-Quran hadis karena tondo-tondonya zaman Edan menikah menurut uh, uh, serat kuala tibet tadi sudah muncul di dalam Al-Quran ada ya jud, mas, jud ada gajal kalau bahasanya Jawa Bapak saya dulu begini Mas Gun yes. siji singkos muncul ya alas ilang ite gitu, saya menurut dari kategori. Nomor kali, kali hilang ke Asat karena sumbernya habis. Nomor tiga, pasar ilang kumandangi. Kebetulan rumah saya di desa itu kan sebelah pasar, Mas gun. Dulu kalau saya pulang dari SMP itu mungkin jarak 500 meter itu, esok-esok itu le tawar-menawar itu udah kedengarannya. Lah sekarang ini kan pasar ya, anteng ya, karena kalau kita beli di Indomar, di Apalmar, di apa gitu, yeah, Marpat yeah. yang lain-lain itu kan sudah ada rego nih, rasa apa ini, nawar dan, mu, men, dan jubui, nah ini yang dikatakan pasar hilang kemandangi. Yang nomor sekawan, wong wadon hilang wadini, mestinipun wong wadon, wong putri itu, ya anak kita, ya istri kita, itu kan berikutnya, berikutnya, berukut ya, ye, yeah, menutupi yeah, yeah. ye, aurat ya, nah Cak menikah hmm. kan datang mall ya ada orangnya terbuka tidak malu itu artinya kan wong waton sudah hilang muadini nomor gansal ini juga sudah mas gun wong lanang ilang kal prawirani seharusnya orang laki-laki yang baik itu ya kerja keras macul satu hari seratus ribu ya toh untuk um, apa ini me, um, diberikan kepada putrinya putranya garwonya barokah atau halal nah sekarang ini kan banyak yang apus apus kerja sedikit ya ta, ngapusinya banyak sehingga sebetulnya harta yang didapatnya itu kan kurang halal nih. nomor 6 ratu ilang kawi caksana nih ratu itu ya kalau sekarang ya ratu kami mas gun karena di purwojo ya uh, anu ya uh, apa ini tidak begitu anu ya tidak iya, begitu peka iya. ya kalau kami ini kan abdi dalam keraton Surakarta Diningrat, ya. Yeah. Hmm. Saya di Pak Guwanan, Mas Gun, Iya, hmm. Mas Eh, uh, Kalau di Jogja, ini kan ngeresok dalem. Uh, ngeresok dalem, susunan dalem yang sinwun. Kan Sultan Nangubono ini cuman nengkap yang sedoso. Yang keraton dalam nge-Giokarta Diningrat. Senopati Ngalogo, Kaliopatullah Saidin Panotoromo Itu yang namanya Ratu. Iya, iya, iya. Ya, atau Sultan. Yeah, yeah, yeah. di Solo Sunan. Hmm. Tapi yeah, sekarang, yeah. Sultan banyak ya. <laughs> ya. Ya. Monggo udah bisa sendiri lah ratu hilang kawicaksana itu bukan kok ratu beliau ngeso dalam Sultan Unggono sepuluh tapi pemimpin-pemimpin kita misalnya Pak RT kita itu kan ratu kita Pak RW kita Pak lurah kita Pak bupati kita Pak gubernur kita yang hilang kawicaksananya itu sebetulnya ratu itu kan harus adil kepada uh, rakyatnya kepada kami kepada Mas Gun gitu you know? kan kami kan rakyat kan ya lah kalau sampai tidak adil itu berarti kan hilang kawit, anu ya, kebijaksanaannya. Padahal kan sudah digariskan, itu pemimpin itu harus bijaksana. Nah ini sudah banyak yang tidak bijaksana sekarang ini. Mungkin udah tandanya itu tadi, sama nangi itu. Yang terakhir Mas Gun, itu kakean jaran kurang gedokan. Jaran ini kok kuda ya Mas Gun? Iya, iya. Gedokannya mana Mas Gun? tempat kuda itu kan, stall apa ya. gedokan itu kandang jaran kandang jaran, ya. jaran meniko kalau satu gedokan itu isinya jarannya dua itu mesti tarung walaupun laki-laki dan perempuan oh. jadi satu gedokan itu isinya hanya satu jaran sekarang banyak ndak yang kandang jaran? ndak ada, ya ada sedikit lah yang banyak itu punya, punya mobil ya. kakek jaran kurang gedokan itu garasi nemung siji mobilnya loro garasi nemung loro mobilnya enam Gitu Mas Gun? Banyak ya, tuh ya, itu? Ya, ya, ya. Satu contoh, saya pernah mengalami sendiri saya uh, berjalan di salah satu komplek perumahan uh, Bapak ini kagungan mobil, yang sebelah utara jalan sisi selatan kagungan mobil juga yang selatan ini kagungannya mobil dua jadi yang satu di garasi-garasi di uh, ini dua, ini dua ya yang di sebelah utara ini parkir di pinggir jalan yang selatan pinggir jalan saya kebetulan pakai mobil, mau lewat nggak bisa lajeng saya ketuk-ketuk karena jam siang itu mungkin ya jam Waktu itu pulang kantor mungkin tiga empat sore lah. Itu marah beliau itu. Nah saya tadi kan udah parkir duluan. Ya ya salahnya itu yang sebetulnya itu kalau persofa safa ini tadi, ya kalau kedokannya si Jiki sing nomor lorok ya, si parkir sing rodok atau sehingga bisa dilewati kayak gitu ya paham loh, ini ya, ya, ini ya. apa ya, Pak Ceweni, soal guyon tapi kalau kita pikir memang benar itu. Ya, jangan marah ya, Hong. Kami ini jalan di situ, jalan umum kok. Iya, ini kalo ya, Mas Gun. Kelihatannya masih ada anu ya, karena ini karena waktunya juga. ini. ya, itu tempat Ya, Mas <laughs> itu <sutri aja> juga <laughs> banyak acara. Oh enggak, ya, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, benar enggak, enggak, pengacara ye. Jadi saya kira kita airi sekian aja dulu. Terima kasih sekali Mas Strijo, yeah. sudah meluangkan waktunya. Yeah. Uh, ya. semoga bermanfaat nanti kita apa? kita edit dan kita coba publikasikan. Yeah. Yeah. Mudah-mudahan yeah. bermanfaat. Ya, yeah. terutama yeah. untuk yang muda-muda. Ya, yeah. yeah. yeah. untuk yeah. yang tua mungkin enggak. Iya, iya. Salam hormat untuk Mas Gun. Ya, yeah. yeah. salam salam keluarga, keluarga juga, ya. Yeah. Yeah. Yeah. Salam yeah. Yeah. sejahtera, yeah. Yeah. sehat yeah. selalu karena niat Subhanahu wa taala. Ya, amin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya stop recording-nya ya.